Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat datang, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian. Diva TV yang akan selalu terus mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia spesial ini langsung dari Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan Gambar-gambar spesial dan pastinya Vitamin-vitamin bahagia Langsung dari idola kita Ke kabar pertama para sahabat yang masih Gak bisa mau banget Dengan unggahan Spesial dari Papa Bilar maupun beda Lesti Kejora yang foto bareng ini, foto barengnya foto romantis dan sangat kios sekali. Masya Allah, semoga persahabat ya idola kesayangan kita selalu bahagia dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. amin luar biasa nih, idola kesayangan di postingan Papa Bilar ini pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga komentar yang diberikan. Ada komentar dari Mama Iis Dahlia mengatakan Hmm, Alemong pulang, Fatih punya aden nih katanya tuh ya <laughs> Masya Allah Ada juga Teoku Wisnu, persahabat yang ikut menanggapi Lempeng banget ya, saya aja sampai 7 season katanya tuh Wow, luar biasa banget ya Bang Teoku Wisnu Masya Allah, mudah-mudahan persahabat support dan dukungan Semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Coba kita simak juga nih persahabat sebelumnya. Bunda Lesti Kejora pun ini mengunggah sebuah postingan foto cute bareng suami tercinta di menara Eiffel. Ternyata persahabat ya, keinginan dari warga Konoha dikabulin langsung oleh Leslar, Lesti dan Bilar. Kita simak diunggah sendal putih Bilar. Semalam DM ke bunda buat pose begini di... Evel, hari ini dikabulin Wah, wow, Masya Allah banget ya Terharu banget katanya Semalam DM begini dan dibaca Terus hari ini terkabulkan Be happy you too Masya banget ya Selalu bahagia untuk mereka berdua Kita selalu mendoakan yang terbaik Selalu mensupport karya-karya Idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya Kita ramaikan di kolom komentar Di postingan ENG Indonesia ini memposting foto Bunda Lesti, foto Fauzul, foto Irsya, dan Aulia. Ya persahabat, ya, ada sebuah kalimat pertanyaan juga yang tentunya dituliskan oleh IEC Indonesia: "Mana penggemar setia The akademi Asia? Kalian yang udah nonton dari musim pertama pastinya sudah gak asing lagi dong, sama keempat wajah di atas." Yes. Mereka adalah finalis The Academy Asia dari musim ke musim Kalau kalian jago siapa nih? Wow, sudah pasti bersahabat ya jagoan warga kono adalah Bunda Lesti Kejora Yang suaranya tetap konsisten Menggelegar, luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan bersahabatnya Bunda Lesti semakin banyak dukungan dari orang-orang yang tulus dan tentunya kita wajib ramaikan di postingan ini Semoga dukungan, support, dan doa selalu diberikan Kita lihat tuh tanggapan di kolom komentar Banyak yang memberikan support untuk Bunda Lesti Kejora Lesti Kejora, Lesti Kejora, luar biasa banget ya Terima kasih banyak untuk warga Konoha yang selalu setia mensupport, mendoakan, dan mendukung Lesti maupun Rizky Bilar Berikutnya, persahabat, kita simak juga di unggahan terbaru. Papa Bilar ini, vitamin bahagia yang kita dapatkan. Bunda Lesti Kejora nih, foto bareng dengan orang di Prancis, Paris, persahabatnya sahabatnya, dan kita salvo sebuah kalimat yang diunggah: "Lesti versi Prancis dan versi lebih tirus." Katanya, "Tuh, masya Allah, ada aja kelakuan dari Papa Bilar ini." Persahabatan kita coba simak di slide berikutnya. Ada sebuah, tentunya, DM pesan nih untuk Papa Bilar mengenai postingan foto terbarunya. Cantikan Lesti, tapi kalau menurut gua, cewek itu mirip Haris Friza, versi ceweknya. Katanya tuh iya sih, mirip, <laughs> kata Papa Bilar. Ada aja kelakuannya ya, Masya Allah, mudah-mudahan selalu happy. Kita juga pastinya bahagia sekali setiap hari. Selalu disuguhkan kabar-kabar baik, kabar-kabar bahagia, dan pastinya vitamin yang membuat kita semakin happy. Selalu kemudian berselalu ya kita simak juga, tak mau kalah. Dengan pandainya, Abang L pun ini liburan ke Bandung bersama tim Lesnar Entertainment Masya Allah, luar biasa ya, semakin menggemaskan Abang Fatih Semakin lucu dan semakin tambah ganteng Aduh Masya Allah banget ya pokoknya hari ini spesial Kita disuguhkan kabar yang sangat luar biasa membahagiakannya langsung dari idola kita dan berikutnya juga, persahabat, kita mampir ke unggahan terbaru Leslar Entertainment di laman akun Instagram. Kita simak tuh, mengunggah foto Bunda Lesti dan Abang L. Ekspresi Abang L ini nangis nih, persahabat, ya. Masih pengen main, katanya tuh. Langsung aja kerja Papa Bilar berkomentar. Pengen jambak Papa lagi. Udah tiga hari gak jambak Papa, katanya tuh ya. Aduh, Masya Allah cepat pulang ya Papa Bunda. Karena BBL selalu